Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel saya hari merah. Untuk video kali ini saya ingin memberi tips cara menjinakkan burung wicah. Burung wiceh ini adalah burung wicah liaran yang sudah saya rawat sekitar satu bulan. Selama satu bulan. Wiceh ini saya sering mandi semprot Di siang hari baik pagi siang atau sore Itu tiga kali mandi semprot Terus setelah dia kering Belajar memberikan makan ulat hongkong Untuk pertama kali memberikan ulat hongkong Itu sebaiknya setelah mandi Waktu bulunya kering Kita pertama kali memberikan ulat hongkong itu di luar sangkar, tapi benar-benar burung dibuat puasa, tapi tetap harus dipantau biar tidak ngedrop dan menimbulkan kematian. Ini setiap malam, setelah dia tidur di luar, itu sekitar masuknya ya antara jam sembilan, jam sepuluh, jam 11 Kalau nggak ada waktu di jam tersebut. Om bisa habis Isa yang penting burungnya itu habis maghrib jangan langsung dimasukkan Jadi biar di luar dia biar tidur sekitar 1-2 jam Setelah dia masuk ke rumah, cahayanya terang itu Kita mulai bermain, kita duduk di depan burung sambil kita memberikan ulat hongkong burungnya makin suka sama ular hongkong kita latih tangan kita masuk di sangkar seperti contoh di video ini tangan saya masuk di sangkar membawa ular hongkong ular hongkong saya cadeti saya keluarkan dalamnya biar dia serasa minum cairan ini kalau rutin seperti ini satu bulan sudah seperti ini dia sudah jinak mapan tidak takut sama tangan jadi kalau tangan masuk membawa ulat Hongkong dia akan tenang, nggak gerabiyakan. Burung Wicah adalah burung masteran gitu. Ya. Dia besetannya bagus. Sama Wicah-Wicah itu kalau dia sudah bunyi Wicah-Wicah dia bakal betah. Bunyi Wicah-Wicah jadi panjang. Oke, sekian cukup sampai di sini cara menjinakkan burung Wicah versi saya. Semoga menginspirasi buat om-om Kicomania yang sedang memelihara burung wijah dari tangkapan hutan yang masih giras. Oke, okay, cukup sampai di sini videonya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendukung channel ini lebih maju dan berkembang. Untuk yang suka video ini silahkan like dan yang tidak suka boleh di dislike. Tentunya terima kasih sudah menonton video ini. Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh